Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Adam. Ya, Kuy, datang kami mau pergi mancing, guys. Semoga hasilnya... sela ya. mancing, guys. Menuju lokasi mantap guys, mantap. Oh, ye ye ye. mantap. Mantap, ini dia nggak guys perjuangan guys gitu dong, jangan guys tarik setengah jam guys, cerit ya guys, tidak cerit dia, ya, guys, cerit juga tuh, <laughs> gimana neng mantap nggak kan, neng? Mantap itu, oh, mania, mania, tidak ada, ada yang mania, di mana? Di sini tuh lah, di mantap, Woo. ayo guys, kita mancing puluh ribu pan lagi mancing. Ramcerit. Nih guys, proses pencabutan mancing. Cabutan nih. Lihat ikannya si nah, tulang, guys. Umpannya, guys. Ini dia yang, yang nariknya, guys. Ramcerit ceram. Namanya Bapak Ali Rohman. <tuk> Hmm. tuh dalam sure. nih guys mancing handal kita lapar guys <laughs> akhirnya sampai juga ikan apa ini ikan apa nih bang tadi harus dulu ikan kepecirit tolong ikan robot oke oh, eh. Udah dilepas, tarik dulu. Ini hey guys. Ini dia, guys. Ini dia, ikan yang ditutup, guling. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Guys bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Aduh, Ikan Canggu gula, gula. gula. <gulau> Oke <Okay>, guys. <gulau> guys. Dan ini dia ikan yang ditunggu. Lumayan guys. Sepesan. <gulau> Lagi, ya. lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi biji lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi Cuman ya, Waktunya kita balik. Balik kandang.